Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasu entah iya channel deskripsi ras oficial teh mu motoran channel pertama teh merinduk bang motor rata dua channel kokotoran pasti channel mu pasti ayah eh, kokotoran palemburan channel ini nah pasti kalembur lembur terus kehidupan tang tuh pasti ayah kehidupan dinapa lemburannya teteh teh liburan liburan nah pasti ayah liburan nah hiburan ongi pasti ayah merenang hiburan tah cina gitu deskripsi later asofisya teh tong hilap di subscribe terus loncengnya diaktifkan aku Wis. Wis Belum ada pergerakan, guys. Nah, iya, nanti kita mau jauh. Sih, kejalmu nakin nggak? Nah, kalau kakak rendangnya tahu kenapa? Mana sih? Teh, kemarana itu teh, aku mau, jauh. mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, kena sih, teh. Oh, pot pegat guys eh ternyata lepas lagi guys oh masih pegat play surak guys oh apa ini guys oh, apa ini semua oh, mantap guys oh apa ini guys sampai melengkung melengkung kayak gini ternyata sampai sampai kayak gini ternyata tiga kebo angkat angkat angkat angkat jadi mau padat yo jadi gak mau padat Oh hiji hiji acan mah tu sudah ada pergerakan ya tu itu anau nagi guys maknyak eh hiji hiji acan mah upanan itu guys angkat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 Ikan ikannya masih pada kecil kita lepaskan lagi biar tambah besar. Suatu saat nanti kita pancing lagi. Tuh jadi kita itu tadi siang dapat dua ekor ikan Oscar, oh, satu ikan ikan pasca sama ikan gila satu jadi dia rilis lagi